Bisa-bisanya ya Anak tante mau acara lamaran Kamu sebagai sepupunya Malah ngambil cuti Acaranya mendadak tante Setidaknya kalau tante kasih tau aku Satu minggu sebelumnya Aku bisa ambil cuti Ini aja aku harus mohon-mohon sama atasanku Biar bisa cuti Allah alasan, Bilang aja kamu iri Sama Nadia anak tante Yang bakal dilamar sama Edin yang punya perusahaan Sedangkan kamu tidak pacar si Fajar itu Cuma jadi staff Halah udah iri Malu lagi ngakuinnya Tenang Gimana perasaanmu Nadia? Aku deg-degan banget tau Sonia Dengar-dengar sih calon suamiku tuh Ganteng dan tajir Emang beruntung banget kamu tuh Kamu juga cepetan nyusul ya sama Fajar Cuma temen kok Lagian, aku ngerasa gak pantas sama Fajar Kenapa gitu? Dia kan suka banget tau sama kamu Ah, udah-udah, ini kan hari bahagia kamu Kenapa jadi ngomongin aku? <tuk> Sonia, Nadia, rombongan udah dateng Yuk Selamat datang Ibu, Bapak, Edin Halo, Ibu silakan duduk, Bu Ganteng banget ya anaknya, Ibu Ternyata itu yang namanya Edin yang pakai baju abu. Eh, yang ibu bilang pakai baju abu-abu itu sih fajar. Yang akan kami nikahkan, Edin yang pakai kursi roda itu. Hah? Kenapa ibu gak bilang? Bu, saya kan udah bilang, anak saya itu tidak sempurna. Tapi ibu bilang tiap manusia tidak ada yang sempurna. Tapi saya gak tahu anak ibu cacat kayak gini. Saya menolak lamaran ini. Oh, gak bisa begitu dong. Kalau seperti ini. Saya akan mengeluarkan ibu dari riset sosialitas saya. Eh, bu, jangan! Kalau kayak gitu, saya punya anak satu lagi, yang kalah cantik kok. Ya ampun bu, kenapa nggak bilang dari kemarin? Bu, saya bukan. Udah, lusa kita langsungkan acara pernikahannya ya. Apakah Sonia dan Edin yang akan melangsungkan pernikahan? Apakah yang akan dilakukan Fajar setelah mengetahui Sonia dan Eden yang akan dinekahkan? Download novel sekarang juga, dan cari judul Menikahi Presdir Lumpuh. Selain bisa membaca novel, kalian juga bisa mendapatkan uang loh. Novel ini hanya untuk 18 tahun ke atas. Kalau kamu masih belum berumur 18 tahun ke atas, tenang, novel masih banyak novel menarik lainnya loh. Selamat membaca!